dan di beta juga contoh-contoh kalau sama sudah sampai ke pintu tol yang di Bandar itu ya sampai sini. Nanti kita lakukan pengaturan. Nanti anggota kita turunkan langsung supaya tidak terjadi kecelakaan dan e, apa ya supaya tidak terlalu semakin macet. Mungkin dari arahnya Surabaya. Nanti rencananya akan kita alihkan masuk pintu tol. Kita himbau, kita berikan himbauan bahwa jalur macet, silahkan melalui jalur tol. Kalau yang mau marah ke Nganjuk arah ke diri, nanti bisa berputar lewat pintu tol keluarnya pintu tol mana itu nganjuk ya, agak melambung sedikit, tapi kan lebih cepat hmm. untuk setelah saat ini nah, nunggu berapa lama? nunggu berapa lama? Sudah dari tadi jam lima, hmm. kenapa kok bisa macet? Banjir ini, Mas. Hmm. Banjir ini, Bapak mau kemana? Mau ke Madiun? Hmm. Terus dengan kendala seperti ini, seperti apa ya? Sangat mengganggu. Hmm. Oh, ini kan caranya ditunggu hmm. Ditunggu Sampai saat ini, apa di sana. Sampai berapa jam, Pak? Hmm. Dua jam lebih di sini, Mas macam-macam macam-macam. Oh. Dukul beno Bajaj. Eh sih. buka ya, Mas. Dokumentasi, Pak. pingsan <tuk mencari> <tuk mencari> <tuk mencari> Eh, leter mungkin di sini lebih aman mungkin ya belum sampai airnya belum sampai ke sini. Emang ada potensi naik terus atau sebaliknya? Kayaknya begitu. Apa kata mereka juga? kita diksi, uh, diprediksi kok terus airnya terus. Naik, naik, tambah, tambah, tambah, terus. Artinya tidak memilih bertahan di rumah karena takut, takut air Takut ya, air ya, tinggi. Debit air naiknya ini sangat drastis, nggak bisa diprediksi. Jadi semalam kita evakuasi satu dusun sampai pagi tadi. Alhamdulillah memang butuh persuasif juga ke masyarakat. Tapi akhirnya ilayan ini mulai sudah untuk... Masyarakat mau mengungsi di tempat yang kami sediakan. Ada berapa tempat sedangkan, untuk pengungsian makan? Ini masih ada satu, dua, tiga lokal. Tapi kita kekurangan. Kita masih mau cari tempat lagi, ini, Pak. Mungkin di gedung sekolah sebelah itu akan kita minta untuk jadikan lagi, karena ini debit air sudah merembet ke dusun yang lain. Hmm. Hello. <laughs>